Apabila kawan-kawan subscribers dan YouTube semua, semoga kawan-kawan semua berada di dalam keadaan yang sihat di samping keluarga yang tercinta. Sekali lagi kita akan bersama membuat suatu pembukaan kotak, ya dan juga pesan pertama daripada work gear Package datang siap dengan bilah pisau dan sarungnya yang berwarna hijau loh. Bersama dengan rencana Velcro Worktive Gear Dan juga seutas tali lanyard Kali ini Worktive Gear bersama dengan Shannon Shenandoah Hamilton Dari Canada Bekerjasama mengeluarkan Sebilah pisau yang dinamakan Dengan nama Wilderness Warrior Panjang bilah 31 cm Dengan ukuran pisau 17,5 cm Dan mata pisau 15,5 cm Pipi bila 4 cm melebar dengan ketebalannya 5 mm. Diperbuat daripada besi Jepun SK-85 dan disepuh pada tahap 56 ke 58 Rockwell dengan paksi yang penuh dan terdedah. Dileka bentuk untuk melapa dan memotong kayu dan dahan pokok ya buat meraut bunga jerai, juga untuk buat persiapan makanan dan memotong daging. Dan juga kerja-kerja dap kebun uh, Hujung mata bilah yang condong Sejajar dengan gagang Untuk menusuk kulit buruan Dan mengurik busur kayu dengan mudah Asahan saber yang tinggi Dan mata bilah yang berkonveks. Gagang citen dibentuk mesin 3D Mengikut lekuk tapak tangan Dan di Untuk memberi pelbagai genggaman Dan keselesaan pada pengguna Gagang pisau juga mempunyai lubang busur gerudi ya untuk digalas ya buat abu api. Sarung dibentuk mampat daripada kydex tanpa getaran dilipat menggunakan tekostel design dan diikat dengan ballistic nylon custom belt loop ya untuk mudah dililitkan pada tali pinggang kita tanpa perlu membuka tali pinggang itu sendiri ya. Aa, berat bilah dengan sarung Keciluhannya 557 gram aa, Berat bilah Pisau itu sahaja 430 gram aa, Dan sarung Sahaja 137 gram Langsung dari kotak ya Kawan-kawan Bilah pisau wilderness warrior ni Siap tajam ya Untuk langsung beraksi Di hutan belantara sana Terima kasih sekali lagi kawan-kawan dan jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang.